Peristiwa matinya puluhan hewan ternak milik warga Lereng Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah akibat serangan hewan buas diduga harimau menyisakan sebuah tanda tanya. Pasalnya semua hewan ternak itu mati seperti dibunuh begitu saja tanpa dimangsa. Di Dijatiyoso hewan ternak yakni kambing ditemukan mati karena luka terekam pada bagian badan. Selain itu terlihat pula jejak terkaman pada bagian leher. Namun tak ada yang sampai menunjukkan bahwa itu bekas dimakan. Begitu pula yang mati di luar atau dibawa lari dari kandang. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Selain di Kabupaten Karanganyar, warga di Desa Pagur, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal atau Madina Sumatera Utara juga dibuat resah. Pasalnya belakangan ini muncul harimau di areal perkebunan warga. Sekretaris Desa Pagur mengaku, dalam dua pekan terakhir sudah tiga kali harimau muncul di areal perkebunan tersebut. Kemunculan harimau pertama kali dilihat warga di wilayah Banjar, Paranbira atau sekitar 3 km dari perkampungan warga. Saat itu harimau tersebut hendak melintas, kemudian di daerah Banjar, Namumbang atau sekitar 4 km dari areal permukiman warga dan ketiga kalinya di daerah Simpang, Pagur. Kehadiran harimau membuat warga resah dan ketakutan, apalagi mayoritas mata pencaharian warga di desa itu merupakan petani kebun. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengaku, telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi kasus konflik harimau dengan manusia itu. Di antaranya melakukan sosialisasi, pemasangan kamera trap, dan membuat dentuman untuk menghalau satwa tersebut. Jika harimau masih mendekat ke perkampungan warga, akan dilakukan pemasangan alat perangkat. Tak ada habisnya, harimau Sumatera kembali turun gunung dan menyerang ternak sapi milik warga di desa Labuan milik kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Riau. Sebelumnya harimau juga pernah menyerang ternak warga. Ternak warga yang diserang harimau adalah seekor sapi dewasa. Beruntung sapi tersebut selamat dari hewan predator tersebut. Namun sapi tersebut mengalami luka pada bagian kaki. Setelah sampai di lokasi, tim langsung melakukan penelusuran di sekitaran lokasi penerkaman ternak. Namun hasil penelusuran tidak ditemukan jejak harimau. Namun dari keterangan sejumlah saksi sering mendengar auman harimau. Auman si raja hutan membuat warga selalu waspada. Tim masih menggali informasi dari masyarakat sekaligus persiapan pemasangan kamera untuk memantau harimau. Saat ini populasi harimau Sumatera sekitar 600 ekor saja. Sayangnya banyak dari hewan khas Indonesia yang terancam punah. Populasi mereka semakin menurun karena banyaknya ancaman yang membuat hewan tersebut tidak bisa bertahan di habitatnya. Faktor-faktor yang mengancam kepunahan hewan endemik Indonesia ini adalah perburuan liar, menurunnya sumber makanan, dan habitat yang semakin berkurang. Agar populasi hewan-hewan tersebut tetap terjaga bahkan bertambah,